Kita akan punya tradisinya nyadran dan ziarah. Ini menarik karena kita tuh punya keinginan apa nih ya punya waktu ziarah seluruh wali itu kan yang menyebarkan agama di perkundurnya semuanya pasti mereka mengajarkan kebaikan agar kita ingat akan kebaikan kebaikan itu dan bagaimana pertolongan berbagai agama terhadap bangsa agama negara. Gitu. Mudah-mudahan dua hari ini kita bisa ziarah seluruh wali nanti ke almarhum bapak ibu kita juga nanti sambil jalan sambil muter mutasi laburan dengan banyak orang sini. yang Pak Pak Thank <laughs> you. Oh, oh, sama sini sini sini sini ya ya ini apa sekolahnya di mana? oh sekolahnya di guru Mas berapa? 1, nyanyi nyanyi apa? lagu apa? lagu ya. 1, 2, 3 oh gitu aja <gir> <Girly> ya. jembalnya, oke jempolnya oke mana sini pak semangatnya semangat ya yuk ya, anak-anak ini dulu ya kamu pedang apa robot? ini oke okay, ya yeah. ini naik mau <men arriakan> ini <men _> <men _> ayo gantian gantian gantian <men> <men _> wa laa ghurur. Ya ayyuhal ladziina aamanuu, inna min rabbikum rahmatan. Wa man yantazhir nah kita ya baunya semangat baru jadi mulai sudah 500 tahun tanpa di Indonesia, roti kemudian adalah dan apa 3 satu dua tiga. jadi Berpuisi melukis banyak pendekatan pendekatan siar agama juga dilakukan dengan seni kan dan yeah. itu membuat uh, semuanya serba suju dan masyarakat menjadi berbahagia. Ayo. <tik> Ya, <SILENCIO> tahun. Assalamualaikum <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. ya Jadi ini pesannya lebih banyak lagi. nilai-nilai yang diberikan kepada manusia itu rasa-rasanya memang menjadi satu amalan yang punya nilai kemanusiaan yang bukur dan tinggi. Bagaimana spirit polong menolong, spirit gotong royong. ada yang jangan, kasihlah payung. Ada yang lapar, kasihlah makan. ada yang tidak pakai baju, kasihlah baju. Jadi sebenarnya dia mengajarkan kepada kita transformasi nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari hari-hari. Biasa Bentuknya kok nyata ini Awal mula ceritanya dari muka batu besar yang dilubahkan Masya Allah Masya Allah Masya Allah Ini terkenal Pak Pugimong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 Suasananya semua ingin menyambut Ramadan dengan sukacita, mereka menyiapkan diri dengan baik dan dengan tradisi uh, ziarah ya, pemakam, dan rasanya makam wali-wali begitu penuh. Ya setelah pandemi baru terasa ya, suasana ramai dengan tradisi menjelang Ramadan seperti ini. Meriah. <San -tunan> apa? apa? يا yeah. حي semua sejarahnya ternyata wali-wali ini luar biasa, senang kami jodoh dengan cerita masalahmu yang luar biasa itu luar Allah dengan senang punang ya, akhirnya kemudian berubah sikap beriman sangat baik sekali jadi artinya manusia itu dalam prosesnya selalu ada hal-hal yang jadi pedoman. tentu wali-wali ini memperdomani dengan Quran dengan kalau perjalanannya ada yang mengingatkan, jadi manusia itu bisa berubah, bisa menjadi baik, kalau dia punya kemampuan. Pak, terima kasih, Pak. Apa, ya. Terima selamat. Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi. Pak. Terima kasih, Pak. Tapi ini banget Tapi banget ini. Ini asli, Pak, asli Batunya juga masih masih asli Ya pasti waktu itu para sunan, -sunan ini ketika menyebarkan israf memilih satu tempat yang itu pasti menjadi istri. Jadi ternyata dimanapun tempat sunan-sunan uh, itu berada, sekitarnya pasti UMKM ingin membeli oleh-oleh atau ada kaos, ada blangkon, ada sarung, ada kumbia memang mencoba fasilitasi, itu dilatih. Dilatih mereka sehingga karya-karya mereka punya kualitas yang cukup bagus, penataannya bagus, maka UMKM pun hidup. Oh, oh. Makasih, dah ummah hati. susun, susun, susun, susun, susun, susun, susun, susun, susun, susun, susun, susun, susun, ya susun, di Sunan Ketunjati ini kan menajarkan banyak hal tentang sosial, kemasyarakatan ya bagaimana berbuat baik dengan sesama dan tentu saja karena beliau Sultan itu menunjukkan bagaimana tokoh agama pada saat itu tidak hanya berpikir soal agamaan sih, tapi ternyata dia ada di pemerintahan ya kemudian bagaimana mengelola pemerintahan dengan nilai-nilai yang baik, ya, ada tuntunan dari agama. Buat saya di pemerintahan menjadi penting belajar dari leluhur kita, ya, dari para sunan-sunan ini yang kemudian uh, ajaran-ajarannya perlu kita teladani. Ya. <tuh -tuh> <tuh -tuh> Terima kasih menonton, ya semuanya ya. Oh,